Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, nggak salah. Eh, pung, kamu apa-apaan sih, gung? Gimana? Sadar? Sudah ya, sadar? Woy. mana ya Anita ya katanya mau ngajak ketemu di sini tapi kok nggak ada ya ya udah deh mending aku tunggu di sini aja ya udah deh aku tunggu di sini aja Oh iya mending aku kabarin aja sih Anita aku akan ngomong kalau aku sudah di sini Wanita, kamu di mana? Oh, sudah di jalan. Oh iya, aku kebetulan sudah sampai di taman nih. Oh. Yaudah, Hati -hati, ya udah siap. Hati-hati ya. Ya udah deh, aku tungguin di sini aja. Semoga ketemuan hari ini aku lancar. Amin. Aduh. Kayaknya telat nih, aduh Mas Danang nunggu mana ya, kasihan banget Itu apa ya? Oh iya bener itu Kemana ya si Anita? Eh kayaknya ini deh, wah cantik bener ya orangnya Beda kayak di foto Mana ya? Dia mau apa, -apa enggak sama aku? deh aku nyamar jadi tebang kobrisen aja Halo. Halo. mas Danang ya? Anita ya? Iya. Duduk. Udah mana tadi? Ya, enggak sih. Oh iya. Rumah kamu di mana? Oh, di depan situ tuh. Maaf ya udah nunggu lama. Hmm, iya enggak apa-apa. Kamu ke sini naik apa? Eh, uh, bawa sepeda motor sih. Oh, gitu. Kamu? Aku naik sepeda ontel, ada di sana. Oh, eh rumah ini kamu di mana? Kok pakai sepeda ontel sih? rumahku Sana jauh di dekat kantor kelurahan. Oh iya, tahu tahu tahu. Nah di sebelah itu kebetulan kan aku juga kerja di sini. Oh gitu. Tapi kok naik sepeda ontel kan jauh banget. Apa gak capek? Ya enggak lah. Kan setiap hari aku naiknya itu juga aku sudah terbiasa. Kalau aku kerja naiknya mesti sepeda ontel. Oh gitu ya. Emang kerjanya di mana sih? Ya aku kerja di sini di taman ini. Aku petugas kebersihan. Oh di sini? Iya. Oh iya iya bagus sih. Tamannya? Kamu ya yang ngerjain semuanya? Ya enggak sih, enggak cuma aku aja. Cuma sekarang kebetulan aku bagian kebersihan di sini. Oh jadi Mas Danang kayak tukang kebun di sini gitu ya? Ya bisa dibilang seperti itu sih, Nip. Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih, Mas. Aku cuma salut aja. Terampil banget, Mas tuh. Lihat, tamannya bagus-bagus banget soalnya. Ya tapi kan ini kerja kelompok nggak cuma mas yang sendiri yang mengerjakan kalau mas sendiri ngurus taman segede ini ya pasti capek lah sehari nggak bakal selesai iya sih bener juga terus teman-temannya mana mas kebetulan teman-teman lagi istirahat di kantin sana oh iya, ngomong-ngomong oh, gitu. kamu kerja di mana oh aku kerja jadi bidan mas oh jadi bidan udah lama uh, baru sih baru empat tahunan gitu hmm, gitu oh iya Ngomong-ngomong, kamu sudah izin sama ayah ibu mau ketemuan di sini? Ya udah lah, Mas. Apalagi kan di sini cuma deket-deket aja. Hmm, gitu, oh ya Mas. Pulang dari beres-beres kebun kayak gini, jam berapa emangnya? Kalau aku sih nggak nentu, cuma paling lama itu maksimalnya jam 5 Oh gitu ya, rame iya. ya. Kadang ya, kalau weekend di sini ya rame, namanya juga taman. Kenapa kamu pernah ke sini? Ya jarang sih, kan sibuk kerja juga, mas. Iya sih, tapi mungkin yang pas aku kerja di sini belum kerja di sini, kamu mungkin datang ke sini. Iya sih, waktu SMA aku juga sering nih main di sini sama teman-teman aku. Hmm. Ya, udah banyak perubahan sih, tambah bagus, tambah asri juga. Oh gitu. Oh iya aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh, nanya kapan? Uh, maaf nih ya, sebelumnya uh, apa kamu nggak malu ketemuan sama aku? Wah. Emangnya apa yang harus dimaluin sih? Ya enggak. Aku cuma sungkan aja ketemu sama kamu. Masa iya seorang bidan mau ketemu sama petugas kebersihan? Ya kamu tahu sendirilah sekarang wanita-wanita di luar sana kayak gimana. Cuma mandang pasangan itu dari profesi sama kekayaan aja. Ya kan semua orang beda-beda mas, gak semuanya ya kayak gitu. Ya mas cuma takut aja sih, soalnya kan kebanyakan sekarang wanita kayak gitu, jadi mas agak trauma. Ya tapi kan mas Danang jangan mengartikan semua cewek kayak gitu mas, ya emangnya mas Danang pernah trauma kenapa? Ya mas pernah ketemuan sih sebelumnya. Terus ditolak gitu? Iya. Ya kasihan banget, sabar ya. Pastilah, pasti aku sabar. Ya namanya orang usaha cari jodoh, kan pasti ada tersakitinya. Oh, iya benar juga sih. Oh ya, Mas Zana nggak istirahat sama teman-temannya makan di situ? Oh kebetulan aku sudah makan kok. Teman-teman lagi istirahat bareng di sana. Oh gitu. Karena aku ada janji di sini, makanya aku langsung ke sini. <laughs> Maaf ya, aku nunggunya lama. Mas iya. jadi nunggu deh. Iyan nggak apa, apa? Loh, Agung, eh ngapain di sini? Kita jalan-jalan. Kamu ngapain di sini? Oh, ini nih, lagi ketemu sama temen dekat aku. Mas, kenalin Mas, ini mantan aku namanya. Agung, terus ini teman aku, Lilis sama Tri. Oh, Mas Danang. Danang. Danang. Oh ya, kamu bilang teman deket. Kerja eh. apa teman dekat kamu ini? Eh, uh, Mas Danang kerjanya? Uh, saya kebetulan tukang kebersihan taman di sini, Mas. Hah? Betul, nih. Kerja nih, kebersihan nih. taman di sini, Mas? Iya. Terus, Mas, deketin Anita? Eh, uh, iya, Mas. Nit bisa bisanya sih kamu punya teman dekat kayak gini kerjanya tukang kebersihan kan kamu mending balikan sama aku nit kan aku masih wih oh ya, sama, sama kamu aku masih sayang sama kamu kan aku pernah bilang nggak gitu kan eh uh, iya sih gong tapi kan yang sayang kamu bukan aku ya tapi kamu mikir nit kalau dia di dibawa aku yang mending kamu sama aku aja lah iya bener nit tuh apa kata lah Bener apanya, Lis? Kalau aku udah putus sama Agung, ya tandanya Agung itu gak baik buat aku. Masa iya aku harus maksain buat balikan sama kamu, Gung? Ya harus balikan sama aku lah daripada sama orang ini kamu kan? Kok kamu maksa banget sih, Gung? Eh, ya kan ini pilihan aku deket sama Mas Danang. Eh, ini Kamu kan tawa sendiri kalau Agung itu anak nyurang kaya. Kamu gimana sih? Ya terus? Daripada kamu buka hati ke orang yang gak jelas, mending kamu balikan aja sama Agung. Agung udah jelas kayak gini. Lah, gak jelas apa hanya? Wong ini namanya Mas Dana. Aku tahu rumahnya, tahu pekerjaannya. Gak jelas eh, pekerjaannya itu loh yang gak jelas, yang Duh. gak menjamin hidup kamu. kamu gimana? Eh, sih? eh. Nit, pacar aku aja, cewek ya. Tahu kalau kerjaan dia itu gak jelas. Coba. Gak kamu dengerin si Lilis, coba mata kamu tuh buka. Dia sama aku, nit kayak bumi dan langit. Lah. Coba aku lihat dulu gong. Coba lihat tri. Aku pindah, ya. Iya gong. Gimana? Ini ya, gak jauh banget lah gong. Gimana sih? Kerenan kamu juga gong? Ya, ya iyalah, iyalah. Lis. Jauhlah Mas. Mbak, gak usah banding-bandingin saya sama teman mbak ini. Sini lanit, kamu pernah oh, aja eh, Iya nit. Jangan eh, dong. Lagian kan teman kamu. Bukan, bukan ya orang yang gak kamu kenal dia deh lo. Teman kamu. Gak usah ya. kamu deket-deket sama dia. Eh hey, Bro Loh. Coba lihat lanit, keramilannya. Keren nggak? Tumas. Mas, Tumas kalau jejer sama kita ini cocok kan? aduh udah, udah udah udah udah ini kan pilihan aku kok jadi kalian yang milihin buat aku sih mas. udah diam, mas coba lihat keren gak Anita tampilannya? ya mas. cantik gong. mas tolonglah kalau ngomong saya tuh jangan dipotong-potong mas yang sopan jadi orang ini ya mas ini yang punya acara ini saya sama Anita, saya mau ke teman di sini kalau emas itu punya problem sama Anita, jadi ya diselesaikan di rumahnya mas, jangan diselesaikan di sini saya gak ada sakit pautnya sama emas siapa kau, kok bilang nggak gitu, Tuh, saya bapaknya Anita aja ya saya memang bukan orang tuanya Anita, atau bukan siapa-siapa Anita hmm. tapi saya teman dekatnya Anita jadi saya, saya pernah ada di hatinya Anita bro ya tapi kan gimana ya mas, hmm. bener kata Anita tadi mungkin Anita gak mau sama mas, ya mas gak baik buat Anita eh mas hmm. Eh, kalau ngomong dijaga ya, jangan ngasih Eh, kamu nggak tahu sama kita. loh saya bentar-bentar. Kamu gak bilang nggak ingin tahu tentang Mas Perniagaan? Eh, siapa juga yang ingin tahu sama petugas perbincangan taman najis? Tapi bentar, <laughs> kamu bilang aku gak baik. Eh, hey. aku baik. Aku kerja kantoran. Aku mapan. Kamu apa? Kamu ya. hanya sampah. Hey. apaan sih Gung, kalau ngomong tuh dijaga iya kerjaan kamu mapan, lah, tapi... Kan dia memang bersahabat dengan sampah, tugas kebersihan iya hey, enggak. bener kamu Gung hmm, tapi mas, mas meskipun kerja di kantoran meskipun mas orang kaya, jangan pernah mas itu menghina profesi orang mas lah, siapa yang menghina? Loh, saya kan ngomong soal fakta loh, memang fakta mas, tapi mas kan menghina yang sopan dong mas, punya eh, omongan kayak gitu eh, kerja kebersihan itu kan Ya gimana kerjanya ya Tri? Iya kan kerjaan rendah. Rendahan ya, Mas. Ngapain juga kita ya? Maksudnya uh. menghargai dia lah. Ngapain kita juga kenal sama dia? Gak cocok kamu bersanding sama Nita. Dan satu lagi, ngapain kita sopan sama kamu? Kamu rendahan gitu. Kita harus sopan. ogah, kita orang kaya bebas. Nif, buka mata kamu. Aku eh, bilang eh, satu kali lagi ya, buka mata kamu. Eh, nih cowok ini kayak sampah. Lah, gak pantas buat kamu. Eh, ah. udahlah, kamu mending balikan aja sama si Agung ayo ikut kita, kita mau makan enggak enggak enggak enggak enggak bisa ngatur-ngatur deh ah, unit, kita makan enak di restoran ayo yo. enggak enggak enggak enggak, aku enggak mau eh hey, kamu mas. jangan larang-larang hey. kamu baru, baru kenal Anita, kita udah lama kenal ya, hey, saya enggak mau tahu mas mas mau berlama -ber lama kenal sama Anita saya enggak mau tahu yang terpenting kalau misalkan Anita sudah enggak mau ya udah gak bisa dipaksa lah mas maksa-maksa kayak apa aja eh hey, mas, ngomong yang bener ya kamu ini baru kenal sama Anita kalau kita ya kenal lama so soan ngomong kayak gitu, belum jadi pacarnya udah kayak gitu ngomongnya nah, Terus saya salah mas ngomong seperti itu, kan bener mas Kalau semisal Anita Anitanya memang sudah gak mau, ya sudah mas, jangan dipaksa Menurut saya, saya ngomong seperti itu, saya bener kok mas eh hey, mas, aku ini masih sayang ya sama Anita ya, kau pikir jadi orang Nih, aku masih sayang sama kamu, I love you Ya terus, ya kan yang sayang kamu Gung, bukan aku Ya tapi kalau kamu sama aku, aku yakin kamu pasti bahagia apa kamu kan sama mas ini? Pakar susah hidup kamu nih eh. Mas. Tapi ya Mas, dari sini Mas, saya lihat ya Mas, yang ngebent itu Mas. Anitanya sudah biasa aja sama, eh. sama mas. mas. Eh, gak usah ikut campur ya, hidup kamu. Eh, nit, seharusnya kamu itu hargai perasaan Agung gimana sama kamu. Masa iya, kamu nolak Agung kayak gini, Nit. Lah, kalian kamu bertiga udah lama. Ya, iya, iya, pacar sudah lama. Kalian bertiga ini yang nggak mikir perasaan. Masa ada orangnya malah dicaci maki kayak gitu. Eh. Nih, kalian kan juga nggak kenal. Nit, nit ya aku ngomong satu kali lagi, aku gak bahas orang ini, aku bahas hubungan kamu sama Agung. nah kamu balikan aja deh sama Agung. Nih, aku jamin ya, kalau kamu sama mas ini, yang ada mas ini mau numpang hidup sama kamu Eh mas, kalau ngomong dijaga mas, laki-laki tanggung jawab mas, mas Lah tanggung jawab apa? Mas. Gaji kamu kayak gitu, berapa tuh? Udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah udahlah Gung dengerin, Gung, dulu aja aku sama kamu tuh gak happy Apalagi kalau aku balikan lagi sama kamu Loh, bisa denger sendiri mas, eh, terus iya. mas mau maksain temen yang balikan -ber -ber sama Anita eh, Loh, nyolot iya. nih, Gung Loh, saya gak mau diem karena saya nih, temen dekatnya Anita, mas Eh, eh iya. Coba deh kamu balikan aja sama Agung. Siapa tahu Agung bisa berubah nih. Wah dari sini aja dia gak mau berubah, tetap kasar. dia nih. Ya, siapa yang mau marah? Kalau cewek yang dia suka, hmm, nah. ada temen cowoknya. Ya meskipun aku kalau lili sama yang orang lain ya aku marah lah. Loh, tapi ya Mas. Anita ini bukan istrinya Mas ini. Jadi dia kalau sudah putus dia berhak milih siapa saja untuk eh, kenal mas, kenal Dia memang bukan istrinya, tapi keluarganya sudah kenal dekat sama Agung. Tuh, Mbak. Keluarga yang kenal deket belum tentu, Mbak bisa menjamin ke jenjang yang lebih tinggi ah, Aduh, ah. tadi ngomongnya sok suci kamu ini kotor, jangan ngomong kayak gitu saya memang bukan orang suci mas bukan bukan orang suci ya tapi mas tapi gak ada salahnya saya ngomong seperti ini Yang menurut saya, apa yang di, saya omongin itu bener mas kamu ini na namanya nih, gak sadar diri mas kamu orang miskin mau deketin cewek yang orang kaya nih hmm. gini mas eh. kalau mau naik itu susah eh Gong, iya mungkin dia naiknya pengen yang instan, ya makanya dia pengen cari pasangan yang lebih kaya bentar bentar aku punya sesuatu sama kamu, biar kamu ini sadar, bentar ya tunggu tunggu eh mbak, mas tolong ya, ngomongin sama temennya yang tadi itu kalau misalkan ayatanya sudah agak mau, udah dia dipaksa eh mas, saya ngomong kayak gini ya mas apa mas, gak pantas aja kalau wanita sama mas lah kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, ngesel banget eh mas mas mas, mas. mas, mas. Ya ampun Gun. kamu apa-apaan sih gum? gimana, sadar udah ya, sadar eh. kok kamu sampai nyiram-nyiram kayak gitu sih gong dit gak ga usah diam kamu Sebentar biar ya? mas ini sadar ya, kalau deketin kamu ini gak pantas mas dari tadi saya sudah sabar mas mintanya gimana mau main kasar hmm. ayo kalau mau main kasar mas yakin Loh, yakin apa yang gak yakin eh mas kita ini berdua kamu sendiri papa belur baru tahu rasa hmm. eh udahlah mas mending kamu pulang aja nah bener. daripada kita gebukin kamu nah, ya, saya nggak mau tahu saya nggak mau tahu jumlah kalian mau kalian berdua berapa berseribu ber -ber -ber kali berapa eh, dia sayang ketika saya merasa harga diri saya di injak saya akan lawan kalian Ka kamu merasa diinjak injak apa sekalian kita tendang aja nah apa kita hantam hantam udah udah udah udah mending kalian apa apaan sih tri eh net eh mau ngapain udah udah udah mending, konduran. Konduran. Apa si eh, ah, eh, udah udah udah atau Bapak. kamu dorong-dorong teman saya? Udah, udah Ini ada apa, Pak? Iya mau kamu Ini udah, ntar, ntar, ntar Udah, udah, udah, udah, udah, udah. Eh, pak. Ada apa sih, nak? Tenang tenang. Saya diri disiram, Gun, sama ini oh, Eh, kamu mau siram-siram teman Loh. saya, Mas? Tuh. Bentar, Pak Bapak kok datang-datang, langsung dorong saya, Pak Ya ini teman saya Kenapa kamu siram? Iya, kan cuma teman, Pak Bapak kan nggak tahu masalahnya Iya, Pak Iya, kenapa kamu siram teman saya? Ya karena dia deketin teman pacar saya, Pak kenapa emangnya? dia kan Ada larangan kan iya nggak nah, cocok pak, kan, pak gini pak dia kan kerjanya tukang kebersihan nah sedangkan ceweknya eh, anaknya orang kaya kalau yang ngomong dia kaya iya, pak. ini netting saya hah netting bapak bukannya dia kerjanya petugas kebersihan di sini pak eh mas kalau ngomong kamu dia kaya gak ini netting saya Duh, dh, dh, dh. pak saya minta maaf ya pak bukannya saya mau ngelawan sama bapak tadi pak mas ini bilang sendiri kalau kerjanya petugas kebersihan di sini Aduh, kan bener kan? nih, aku ngomong gak gitu ya, iya sih ini baju waktu kamu yang megang megang itu pekerjaan aku loh uh, ternyata juga. tentara terus, kenapa masih bawa tentara? iya uh, kita kita minta maaf, maaf pak, kan kita gak tahu pak kalau bapak ini tentara terus? kalau dari awal tadi saya aku tentara kalian gak mau menghina saya gitu? Yeah. berarti kan kalian menghargai orang karena pakatnya saja? iya yeah. yeah. kita, ya kita minta, ya minta maaf pak kalau oh, sekarang kah ini minta maaf ngomongnya eh mas, inget mas dari tadi ya, kalian berdua bakar mbak ini ikut gak sopan menghina saya mas tadi saya ngomong mas, sabar mas sudah baik-baik saya ngomong sama kalian bertiga ini I iya pak sekali lagi kita bertiga minta maaf pak ya seandainya bapak jujur dari awal ya mungkin sih kita gak mungkin keterlaluan kayak gitu pak <guluh> itu karena ya saya mau bilang atau enggak Kok kalian yang mau tahu saya? Kalian siapa? Saudara ya. bukan? Temen bukan? Iya, enggak, Pak. Kan kita tadi taunya bapak kerjanya petugas kebersihan. Ya, Terus eh. dalam posisi lain, Anita kan ini mantan saya, Pak. Banyak ngomong jadi laki-laki. Udah enak, udah enak. Harus saya sama satu. Ya, ya, Masukin. sekali lagi kita minta maaf ya pak kita janji pak kita gak ngilang ngelakuin hal kayak gitu lagi saya pegang ya, janji kalian berdua iya pak awas ya sekali lagi kalian bikin onar kalian bahkan kenal siapa saya iya iya pak iya, pergi dari sini iya pak net kita pamit kalian Oke, gusar gusar Iya, mas danang Aku jadi bingung nih, Mas. Katanya Mas Danang tukang kebun di sini. Kok ada baju TNI sih, Mas? Eh, uh, nanti Mas jelasin ya sama kamu. Oh iya, Gon. Kamu ngapain di sini? Aku mau ngambil paketan di sini, Nang. Oh, kamu daun di sini? Iya, Nang. Hmm, gitu. Tapi di telepon-telepon nggak -telepon diangkat, Nang. Ya mungkin orangnya masih di jalan, Gon. Iya, Nang. Tuh, ini, Nang. Orangnya anil pen, Nang. Oh, ini yang katanya. Saya santai dulu ya. Oh, iya, ya. Bajuk dulu, Nang. Siap, siap. Eh... Uh, Sebelumnya Mas minta maaf ya sama kamu, ya sebenarnya Mas kayak gini tuh maksudnya baik, ini demi kebaikan kamu sama Mas, ya gini, tadi pas kamu datang dari arah sana, Mas ngeliat kamu itu ya, kelihatannya kamu tuh tampilannya sudah modis, ya mungkin kamu itu anaknya orang terpandang, makanya Mas inisiatif itu pengen nyamar jadi tukang kebersihan di sini mau melihat respon kamu, kamu beneran mau sama Mas, mau tulus sama Mas atau tidak? Karena tadi kan Mas tadi sudah ngomong kalau Mas itu juga trauma Jadinya Mas Dano ini cuma pura-pura jadi tukang kebun di sini. Ya bisa dikatakan seperti itu sih. Terus pekerjaannya TNI? Itu ya. temannya Mas. Iya. Gagunya itu leting aku. Oh gitu. Yang pun Mas Dano kok sampai bohong sih Mas. Padahal kan aku gak mungkin lihat mas danang dari jabatannya atau apanya iya iya aku ngerti kok kalau kamu kayak gitu ya udah yuk mending kita langsung pindah tempat aja kita ngobrol di tempat lain aja yuk iya mas ya ampun mas sampai basah kayak gini apa mau ke rumah dulu mas aku bawa ada nih baju bajunya ya udah nggak perlu nanti di sini ada salinan kok oh, aku gitu. nanti ganti ya ampun mas semoga aja gak masuk angin ya ya dari rumah saya mas. mas kesana yuk mas biar ngeringin baju ini oh ya udah iya mas aku lupa mas apa? sepeda ontel kamu gimana? aku bercanda kok tentang itu loh bohong lagi? Eh, ya maaf ya ampun aku kira kamu bawa sepeda ontel sungguhan yaudah pak. deh kita mau kemana nih? ya terserah kamu kita mau kemana Ambil baju ya mas ya, di rumah aku kasihan nih ya, mas sama kamu oh. basah kuyip kayak gini gak usah aku nanti ngampung salin aja di rumah kamu ya kebetulan aku bawa salinan oh yaudah deh ayo yuk, ke rumah aku udah gak usah lari-lari. Aduh aku takut sayang. Kita salah orang ini Tri bahaya Tri. Untung aja gong kita gak dipukul gong. Aduh Duh, iya kamu sih ya, pakai acara nyiram-nyiram dari tadi. Aku paling takut Tri. Aku sudah terlalu kayak gitu menginanya terus pakai acara nyiram lagi. Ya aku juga takut gong. Aku loh, gong dari tadi dorong-dorong dia gong. Iya, Untung. Tri. Gong kamu jangan keluar sendirian gong bahaya gong. Iya Lis aku juga punya pemikiran kayak gitu. Eh. Udah, nanggung mending kamu ya. Telepon si Anita atau chat dia. Kamu minta maaf sama Anita ya. Sorong ngomong sama temen deketnya itu. Iya, bener, kamu tri. Yaudah, udah kita langsung pulang, Tri. Aku takut, Tri. Ayo, ayo.